Doa pagi, doa persembahan diri dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak Ilahi yang Maha Agung, Engkau telah mempersembahkan Madah pujian kepada Allah di bumi melalui hatimu yang Maha Kudus. Dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku.